Halo sahabat Tomas Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan di video ini kita akan mengerjakan exercise 4-6, Create a Sales Order Billing Document, Membuat Tagihan ke Customer. Sebelum mengerjakan exercise ini, pastikan teman-teman sudah mengerjakan exercise 4-4 strip -4 dan 4-5, sehingga kita dapat melanjutkan ke exercise 4-6. Yuk kita coba bersama. Saya tekan tombol back. Kemudian billing itu adanya di bagian bawah. Teman-teman dapat memilih billing folder yang ini dan yang ini. Lalu kita ke billing dokumen. Dan mengklik di code VF01. Ini untuk create billing dokumen. Pastikan nomor delivery yang ada di sini adalah nomor delivery yang kita dapatkan di exercise 4 -5. Jika sudah benar, teman-teman dapat mengklik tombol save ini. Jika sudah berhasil, teman-teman di bagian kiri bawah dapat melihat nomor billing dokumen. Dan untuk melihat statusnya, kita dapat mengklik tombol back ini saja. Dan memilih transaksi untuk display billing dokumen. Yaitu VF03. Ini adalah nomor billing yang kita dapatkan setelah kita memproses pembuatan billing dokumen. Lalu, kita bisa tekan Enter. Di sini, kita lihat apa yang ada di billing dokumen kita: untuk materialnya, jumlahnya, harganya, kemudian untuk dokumen flow-nya, kita bisa mengklik display dokumen flow. Di sini kita dapat melihat nomor sales order kita, statusnya komplit. Untuk delivery, ini nomornya dan statusnya komplit. Invoice-nya juga sudah tergenerate. Untuk accounting dokumen, statusnya not clear. Ini akan dilanjutkan nanti di exercise unit 5, di mana customer melakukan pembayaran dan statusnya akan berubah menjadi clear. Demikianlah pembahasan mengenai pembuatan billing dan juga mendisplay billing dokumen.